Wih. Tuh Kang Anto. Wih. Tarik wih. wih Jero, guys. guys. Aduh, sampai keberatan mau belutnya guys. Aduh. Ruas wih. Aduh. Ruah Aduh, Aduh. Aduh, hampura, mantep, Aduh hampura, hampir woi. hampir Hampir, ini sama orangnya jatuh, woi. Gara-gara blud ini, lihat. Aduh, mantap ah. ini. ini Sip, pokoknya Kang Anto wih. Saya di sini ya. Oke, mantap Tuh, nyata. oke, mantap. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi kita cari lubang baru. Kita umpannya masih menggunakan cacing Kita try Kita coba lagi Nah di sini kita menemukan lubang baru lagi Mudah-mudahan ada penghuninya teman-teman Oke kita masukkan Kita caca lagi Mudah-mudahan ada belutnya kita pelan-pelan biasanya kalau sudah air surut itu pasang surut biasanya bulutnya ada teman-teman banyak kita coba terus teman-teman, kita lihat pergerakannya. Nah, itu akhirnya sudah mulai naik. Nah, lihat. Mudah-mudahan dapat lagi. Nah, sudah mulai. Ada perlawanan. Kita biarin suruh masuk dulu. Oke, kita pelan-pelan tarik. Waduh teman-teman Ternyata ini teman-teman Waduh oke okay, kita lanjut lagi kita masukkan lagi banyak sampahnya teman-teman tadi belutnya udah kelihatan kan oke okay, kita masukkan lagi mudah-mudahan langsung makan belutnya Tebih dulu. Ah teman-teman ada. Oke okay. sikat. Nah dapat juga akhirnya. Is Iya mantap, nah, kan? Kita lihat, siap yes, mantap tarikannya. uh, uh, uh mantap teman-teman. oke okay, tarik, ah, seberapa kuat kita tarik lagi tarik tambang. Uh, mantap teman-teman tarikannya. Ush, uh. Kayaknya belut babon ini. Ush. aduh. Hmm. terus, terus, terus. Mantap tarikannya, kang Anto. Uh, masih cepet di sini. Us, kayak apa yang tarikannya ini? Hmm. Uh. Hmm. Kita lihat, iya. Hus. huh, dalam teman-teman aduh mantap sampai kelelahan tangannya kita istirahat dulu sebentar aduh sampai merah ini tangannya nggak ketahan oke kita start lagi wush ke dalam lagi aduh sampai gini tarikannya mantap kadek mal kaburuk sok aduh mantap tarikannya teman-teman nggak kebayang narik blue kayak gini nggak akan saya jual tarikannya ini mah khusus buat saya pribadi wish mantap wish takut putus talinya teman-teman ayo lihat ya, teman-teman mantap masih dalam, oi. udah enggak kuat tangannya, oh. Uh. Pelan-pelan. Takut putus, teman-teman. Ya. Huh. Lubangnya mantep. Mudah-mudahan belut, Blut... ya. belut babon, huh. Lihat, Ayo. Mantap. Apa nyangkut ya? Enggak ini mah. Orang menarik, huh. kamera, ya. Ada perlawanan nih. Hmm. Oh, saya nyobain narik, eh, teman -teman. Yang dapatnya siapa? Yang nariknya siapa? Oke. Okay. Nih. nilai mulai eh? Hah? Mulai kiye. Heeh. Uh, terkuat. Di mana tidinya? Tidi. Oke. Okay. Kasih di kabeh ta? Heeh. Uh. Wih. Kang Anto sekarang yang narik tuh. Mau <laughs> jajal kan, narik katanya? Iya. Tuk. Tuh, lihat teman-teman. Tangannya nih. Tuh. Uh. Wuh. Mana penampakannya? Hah? Belum kelihatan? Ah, cabe-cabean, aduh, cabe-cabean, cabe-cabean, tarikannya mantep, mah, Wis, lihat kok kebalik, kebalik ya? Waduh, teman-teman waduh lihat tuh, tuh, lihat tuh, tuh, tuh, ini tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Iya, iya, kok gimana? bisa terbalik lubangnya? eh, tapi kita, eh. eh kok gini? tuh, uh, aksi, ya, man. mantap ini belutnya teman-teman. <laughs> lihat kita... kang atau juga baru pertama ini narik belut kayak tuh. gini. Joget -joget. waduh, tuh ditarik lagi terus. mantap, tuh. itu tadi bututnya segede gitu teman-teman. aduh. jadi gimana kepalanya ya kang? gimana badannya ya? kayaknya ini super juga ini kayaknya. Iya. tuh liatin. Tuh, uh lagi. mantap lepas gitulah, nah. jalan tarik ya. Sok, tarik salit, tarik salit. Mantap itu blusnya udah gak bakal lepas itu mah udah ngancing ke dalam. Tarikannya lumayan. Tuh, lihat kang Anto sampai berkeringetan kayak gitulah tuh. Wow, mantep, woi, jajal Ush. coba tarikannya. Kalau tadi keluar, sekarang malah susah ini. Nah. Tadi keluar katanya, sekarang susah. Wah, langsung dipakai tangan, digedein lubangnya. Beko. Oh, Di beko. Oh, betul. pantesan kuat. Oh, Ada kereting dengnya. Waduh. Waduh, minumnya kereting deng. Blutnya, woi, aduh. aduh, mantap. Woy, mantap. Tangannya aja sampai seperti kio, guys. Wis mantap. Kang Anton, nariknya kena tepukun. Lihat tangannya bukan dekat yasa ya. Sampai gitar. Mantap, kenceng. Oke. Okay waduh sampai ke Lep -lep -lep. kesusahan, nariknya liatin, bloodnya kayak apa? Aduh, Penasaran nggak? Oh, aduh bersama. lumayan juga lumayan. ah. Lumayan. Oh, oh udah ter terlalu dalam tuh mau uh -huh. Mantap juga. Newel, oh iya ya. Tenaganya kuat tadi. Wih uh -huh. lumayan lah kang Anto lah. Buat uh -huh. hiburan. Wush uh -huh. uh, mantap. Lumayan. Oih uh -huh. tuh kang Anto. Alis, Jerok jeruk, guys. jeruk, guys, aduh. Aduh. aduh, sampai keberatan mau belutnya, guys aduh, Ruas token, aduh, mantap, woi, hampir, hampir ini sama orangnya jatuh, woi, gara-gara belut ini lihat, aduh, mantap, ah. ini, ini guys. sip, pokoknya, Kang, toh, sepotnya ya. di sini, oke, mantap, ya, kan? tadi udah yang besar, tapi yang banyak kan? oh, yang tadi ya, hari itu airnya kan sudah tinggi kan air nah. turun lagi ini airnya. Okelah, okay oke. Okay. Di sini teman-teman. Sudah oh. tinggi tadi sekarang sudah surut, <laughs> lumayan sudah kelihatan lubangnya. Ini tuh jadi gini teman-teman, hari ini tuh kita mancing banyak, banyak orang. Tapi berhubung mau cek bahasa Inggrisnya mah nyaliwang. Padanya, oh, nyaliwang lah cek Inggrisna mah lah. Cek bahasa Inggrisnya nyaliwang hmm. pada jalan mana teh? Jadi kita cuma berdua aja sama Kang Deddy. Tapi oke okay lah, gak apa-apa Kita terus semangat. Uh -huh, kita harus semangat. Cari lagi lubang yang baru. Okay, biar stop. tarikannya dapat lagi. Ini ngomong-ngomong, jadi gimana ini, Kang? Itu putus, tuh, Aduh. Dibulitkin sih. Uh -huh. ke... Gak apa-apa lah. Yang penting spotnya bagus. Uh -huh. Tarikannya yeah, yeah, yeah, mantap. Oke. Okay. Ini persembahan buat kalian, para viewer, para subscribernya Kang Deddy, Kang Anto juga. Jangan lupa dukung channelnya Kang Deddy aduh makasih udah ngeringi juga sih. Hayu layu udah ngomong dah kirim itu lah. Aduh. Aduh. Makasih kamu malam tadi eh. Oh, kolangnya diingat-ingat itu. Oh ya oh. jangan lupa dukung channelnya Kang Dedi nanti. Ah linknya... di channelnya hobi Kang Dedi. Heeh, nanti linknya ada di channelnya Anyar Metot di deskripsi sama di komentar dikasih pin. Mahai, Cikap, cikapun, terus ya lah itu nanti oh, ikuti terus video berikutnya gitu mantap tarik okay, gitu ya ikuti terus video-video berikutnya karena pasti akan ada keseruan-keseruan lagi ya kan? Ah pasti itu mah ada tuh campurannya kalau saya ngomongnya balai lolo eh Ampura, we, ya mah. Oke okay, lah salam untuk satu hobi untuk nah, semuanya. Untuk semuanya oke okay, mantap semangat terus. Oke okay, siap. Oke okay. kita cari lubang yang baru. Siap siap. Guysnya guys biar cari potong ya Seberapa menit tuh orang? menit lumayan lah. Lumayan.